Jika zodiak yang sudah kita dapatkan, kuncinya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang pintu reskinya terbuka dan membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang kedua. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang ketiga. Selanjutnya, support energi kepada zodiak yang keempat yang pintu rezekinya terbuka dan bisa membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020.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 Ace of Sword ataupun satu pedang untuk zodiak yang pertama yang pintu resekinnya terbuka adalah seseorang yang berzodiak Aquarius yang dimana di sini seorang Aquarius digambarkan dan dikategorikan memulai sebuah usaha memulai suatu pekerjaan dan memulai suatu perencanaan yang terbaik ke depannya di sini juga digambarkan seorang Aquarius mulai mengkontrol suatu keuangan mengkontrol kehidupan dan mengkontrol pola istirahat di sini juga digambarkan seorang Aquarius akan memulai sesuatu hal yang baru yang dimana sini tujuannya adalah meningkatkan keuangan mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi dikarenakan sini seorang Aquarius juga mempunyai cita-cita ataupun impian untuk membahagiakan keluarga dan membahagiakan orang tua Aquarius sendiri. Dan di akhir tahun 2020 ini, semua itu akan ia wujudkan, dan di sini diprediksikan seorang Aquarius akan bisa membuka pintu rezeki, dan membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020, dikarenakan seorang Aquarius memulai suatu usaha yang sangat-sangat bagus, yang dapat menunjang kehidupan Aquarius lebih bagus lagi. Dan untuk support energinya adalah, Knight of Cup. Secara umumnya, kenaik of cup itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi, di sini menggambarkan seorang Aquarius, pintu akan terbuka dan bisa membahagiakan keluar dari akhir tahun 2020. Dimana Aquarius memulai suatu usaha yang baru dan mulai memantau kehidupannya. Dan di sini seseorang yang usianya ataupun sahabat Aquarius sendiri akan mendukung dan memberikan support serta motivasi kepada Aquarius sendiri. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah... Justice, secara umum, justice itu diartikan keadilan, sebab, dan akibat. Dan jika kartu justice kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan, sebab akibat yang didapatkan oleh Aquarius di akhir tahun 2020 adalah seorang Aquarius mendapatkan keuangan yang meningkat dan bisa membahagiakan keluarga di mana di sini pintu rezeki Aquarius akan terbuka di akhir tahun 2020 dan Aquarius mendapatkan motivasi dan dorongan dari sahabat Aquarius ataupun orang-orang terdekat Aquarius sendiri. Dan untuk kartu zodiak yang kedua adalah Ace of Cups. Untuk zodiak yang kedua, kita mempunyai seseorang yang berzodiak Capricorn di mana di sini digambarkan seorang Capricorn pintu rezekinya akan terbuka, bisa mewujudkan impian dan membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Capricorn sudah memulai pola hidup yang baru, yang dimana dulunya seorang Capricorn fokus di dalam bekerja tapi akan mengabaikan keluarga. Namun di sini seorang Capricorn akan mengubah pola hidup tersebut, dan di sini digambarkan seorang Capricorn akan lebih peduli kepada keluarga, lebih peduli kepada pasangan, sehingga di sini mengakibatkan. Intensifnya akan terbuka, dan bisa mewujudkan impian serta membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah kenaik of sword. Secara umum kenaik opsort itu diartikan seseorang yang usianya di bawah 30 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn mendapatkan pintu rezeki yang terbuka, mewujudkan impian dan membahagiakan keluarga. Di mana di sini seorang Capricorn mendapatkan motivasi, support dan dukungan dari sahabat, rekan-rekan ataupun orang terdekat Capricorn. Dan jika kartu The justice kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Capricorn memulai pola hidup yang baru. Yang dimana sini menyebabkan seorang Capricorn mendapatkan pintu rezeki Ataupun bisa membuka pintu rezeki dengan secara sendiri Dikarenakan aura positif ataupun aura yang memancar dari seorang Capricorn Akan sangat bagus di akhir tahun Dan di sini seorang sahabat rekan Capricorn akan mendukung tindakan Capricorn sendiri Untuk mewujudkan membahagiakan sebuah keluarga di akhir tahun 2020 Dan untuk kartu zodiak yang ketiga adalah six of swords ataupun enam pada untuk zodiac yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak cancer dimana disini seorang cancer digambarkan pintu akan terbuka mendapatkan impiannya mewujudkan impiannya serta membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020 karena kan disini juga digambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang petarung sosok seseorang yang tidak mau menyerah untuk memperjuangkan kebahagiaan keluarga Di disini juga digambarkan seorang cancer tidak akan Mau kelihatan lelah ataupun down di depan keluarga Ini dikarenakan seorang cancer ingin membahagiakan keluarga Dan selalu melihat senyum sebuah keluarga Dan seorang cancer akan melakukan semua pekerjaan dan semua usaha Apapun itu usahanya demi mewujudkannya Dan diprediksikan di akhir tahun seorang cancer itu akan terbuka mendapatkan impiannya Untuk membahagiakan keluarganya Dan untuk support energinya adalah King of One Secara umumnya, King of One itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya atau yang sudah dewasa. Dan di sini digambarkan seorang Cancer mendapatkan pintu rezeki yang terbuka, mewujudkan impian untuk membahagiakan keluar dari akhir tahun, di mana di sini seorang Cancer mendapatkan support, motivasi, dan dukungan dari orang-orang terdekat, saudara, serta sahabat Cancer sendiri. Dan jika kartu The Justice kita gabungkan dengan subjek yang ketiga di sini menggambarkan, akibat seorang Cancer ingin membahagiakan keluarganya sendiri di sini menyebabkan semua cancer tidak mau kelihatan lelah ataupun down di depan keluarga dan di sini rezekinya akan terbuka pintu rezekinya akan terbuka ia akan mewujudkan impiannya untuk membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020 dengan mendapatkan dukungan dan support energi dari sahabat rekan ataupun orang-orang terdekat cancer sendiri dan untuk zodiak yang keempat adalah 8 of cup ataupun 8 piala untuk zodiak yang keempat adalah seseorang yang berzodiak Virgo yang di mana di sini dilambangkan seorang Virgo bisa mewujudkan impian, pintu rezekinya terbuka dan bisa membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Virgo sudah merenungi kesalahan-kesalahan yang ia miliki terhadap keluarga Kegilapan-kegilapan yang ia miliki terhadap keluarga, kesilapan-kesilapan yang ia miliki terhadap keluarga, dan di sini di akhir tahun seorang Virgo akan merenunginya dan ia akan memperbaikinya untuk membahagiakan keluarganya sehingga di sini pintu resminya akan terbuka dengan cara sendirinya. Dan di sini seorang Virgo bisa mewujudkan impiannya untuk membahagiakan sebuah keluarganya di akhir tahun 2020 dengan usahanya sendiri dan dengan jalan yang ditempuhnya sendiri. Dan untuk support energinya adalah... Page Open. Secara umumnya Page Open itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan seorang Virgo mendapatkan sebuah kesempatan untuk membahagiakan sebuah keluarga di mana di sini pintu rezekinya akan terbuka dengan cara sendirinya dan seorang Virgo akan bisa mewujudkan impiannya untuk bahagiakan keluarga di akhir tahun 2020. Dan jika kartu Justice kita gabungkan dengan judik yang keempat di sini menggambarkan. Sebab akibat yang didapatkan oleh seorang Virgo di dalam kategori kehidupan, yaitu pintu uskinya akan terbuka dikarenakan seorang Virgo ingin memperbaiki kehidupannya bersama keluarga, dan tujuannya adalah untuk membahagiakan sebuah keluarganya sendiri sehingga di sini seorang Virgo mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak dan dari sebuah keluarga Virgo sendiri. Dan di sini bisa kita simpulkan, 4 zodiak yang pintu rezekinya akan terbuka bisa mewujudkan impian dan membahagiakan keluarga di akhir tahun 2020 adalah yang pertama Aquarius, yang kedua adalah Capricorn, yang ketiga adalah Cancer, dan yang keempat adalah zodiak Virgo. Baik, mungkin cukup sekian saya tentang empat zodiak yang pintu rezekinya terbuka bisa mewujudkan impiannya dan membahagiakan keluarganya di akhir tahun 2020. Semoga bermanfaat.